Ini ku ahli sunnah ciri khas Ini ku, Mbok Wong tahu dosa kaya apa opo tetep dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij, sehingga Ran Wong nak dosa. Ini ku berarti Wisnawo Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu, kenapa madhab Abdul Hasan Asadili yang kita pilih? karena kalau orang islam kamu kafirkan ini buatkan ketemu, cara akal ini ketemu Kayak cara berpikir kita masjid wabul khasanah sadilih ngentikan. orang nak kafir mulai cilik nganti pitung puluh tahun kalau balani malih. tiang kafir cilik ngantos pitung puluh tahun itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafatkan Allah sahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah ini ku hadihil kalimah kalimah satu ini De kalimat syahdah niku, niku sakit ngilangi kekafiran pitung puluh tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun daholafi kafiru al Islam atau kalimatun sorobi hal kafiru Musliman. Jadi nggak sih rilek, nih tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi Muslim hanya sekali dilafalkan. Masak lalu dengan kalimat yang sama Tiang muslim menjadi kafir nah, Ini kumun ketemu akal Makanya madhab takfiri Madhab gampang mengkafirkan orang Itu jelas madhab Yang nggak ada rujukannya sama sekali nggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali Wong kafir wae jadi Islam Masuk Wong Islam jadi kafir Mau perkara tahlilan ini kuburan Gara-gara tahlilan nyekel patok Dianggap napa? Mergo diagap menyeluk jaluk nawo, Jaluk baik, jaluk kufur. Mulane Dewi set Muhammad Masjurd itu terjemah di seluruh bahasa di dunia. Pongpong singa firnoiku bojo sekali-kali nginceng nginceng yang merungok-nok. Doaku lawanmu coba so, samain tahli di itu yo raseneng. Kacang sing tahli itu yo rotok kurang ajar. Kalau niku yang benak mati, unak sing tahli nung Jeponi urasan. Mergo yo rotok. Yo, rotok ya rotok sombong lah, bong takadir itu ya kadang rotok sombong. Misalnya ngatain, kalau dia ya ini jenengan, dungannya nggak ini, ya allah, ini guru saya, inkana musinan fadzil ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mau sok murid mau di baik itu kalau, kalau kalau itu, itu kan nge wong. ini soleh soleh permanen diagup noah. <laughs> Jadi dungannya itu ngeper, inkana musinan fadzil fihsan. Dua ingkana musian, fata jawas Kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk, yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan, Andekan tahlil itu baik, pasti dilakukan sohabat. Itu logika yang keliru. Sohabat gak mungkin kan, nahlili lili kajing nabi nggak ingkana musinan. Sido kafir, nggak tau nabi, kok api edih, nggak ingkana. Ini kok kafir? Wong nabi kok ingka anak Anda? pertanyaannya gini. Kita-kita sebagai kiai, sebagai guruku, murid nak tahlil yuk kurang ajar sih itu? Pemang kok diomong no? ingkana Ingka musinan, tapi ingka Nah pertanyaannya gini, lepas dari ke roda kurang ajar lah. Dalam tahlil itu roda kurang ajar, karena nyebut guru orang, kode musinan tapi ingkana moksinan maksudnya kalau sampai sebagai murid kan menawak kodekana moksinan guru saya bener-bener orang baik bukan ingkana anda orang baik tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit jadi tuduhan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit kok saudara ini jaluk ibu ya mereka mau didelok khatoh kita toeng ya berarti jaluk Lha wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh <laughs> niku. Niku iku ora jelas ya fatwa ngene. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, lu yakin bahwa mazhab kita itu yang benar, bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit, malah memintakan untuk mayit, atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rondo-rondo ngoten niku dikurangi lah. Nah kan guru niku nggih. Nggih dikurangi lah kurang ya Allah jenengan maha pengampun kalau suwun guru-guru jenengan ampuni jadi ampun ngaji dulu sing teng salat mayit nah solat mayit itu kan memang ada sanatnya memang semua bentuknya seperti itu tapi nah ini kuburan kalau beternatu ya Allah ini guru saya engkau anugerahkan beberapa ilmu beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak kalau suwun jenengan tampil jenengan sing maha pengampun oke okay jenengan ampuni tapi boten ngangge ing kana ing kana iki. Angen-angen mungku aku dadi kia ini ya tersinggung oh, Murid orang ajar, kok darani gurune apa ku andhegan. Eh ya, tapi berhubung ra faham, ya alhamdulillah yo ya, Dok. Tahlil Wali Songo ku ya buan nganggung mik mic. Lah kene paham yo ya, rada risi ku piye. Wali Songo darani ing kana iki ya, piye jadi Dadi niku mareni iki menawi kula suwonak tahlil nyewa kiai lah ben rodho. Untuk bener, itu bener untuk benar. <San> Tapi kan punya wakulah kalau bukan buron. Kalau nggak ada pondok, tadi bukan saya saya masyur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS. Saya beliau Gus Masmun tuh lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang. Terus yang pernah keluarga sepuh saya datang ke Jakarta ke Pak Gores Sihab itu ya karena Pak Gores tuh lama sekali uh, Selama la, uh, bikin apa ya diskusi-diskusi tafsir Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau Jadi faktornya ya hanya karena itu Bukan bukan yang lain Terus gitu. kudah yakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu paham yang salah Karena itu bahaya Terus bahaya kedua secara vakeh. Secara vakeh itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau duhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang, itu separuh masjid kebetulan mereka banyak bisa ngaji itu terus nggak sholat duhur, Gak sholat duhur. Tanya sama mereka, lu kok gak sholat yuhur ini sudah masuk waktu? Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir ya karena dikafirkan tadi kan kalau kita akan dikafirkan akhirnya gak, gak, us, gak kafir, gak kafir, sholat, sholat <laughs> efek dari mazhab itu itu panjang kalau betul faham mereka itu betul berarti yang sudah kafir orang kafir itu wajib sholat enggak? enggak kan itu malah panjang kan karena terus menjadikan orang islam tidak nawah no, oh. tidak sholat nanti ke masjid gak boleh, orang kafir gak boleh masuk itu efek vokernya panjang. Jadi kalau suwun, madhab-madhab akhil Hasan apa Asyadili, niku dipegang. Nah itu madhab beliau itu implementasinya di kitab hikam ni. Karena hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan menjelaskan cara pandang madhab akhil Hasan apa Asyadili, singkatnya story apa? Allah, Asyadili. Terus ketiga. Itu cara pandang itu detail Detail itu jelimat Mesti sampaikan orang kepikiran, misalnya begini Ketika ada orang salah jenengan marah Itu sebetulnya karena salahnya apa karena hal yang lain Normalnya orang itu berpikir karena salahnya Itu keliru, Cermatullah al Pasti kamu marah itu karena ada hal lain Misalnya seperti pembantu, elek, geriting, mecahnya gelas Mesti langsung gue amuk Alasannya mecahnya gelas Saya ingin mecahnya itu mau ayu, gue iseng ngamuk no? gue iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari, glas lemari no gelas. Sama. Kamu janjian sama orang wonge nyulayani janji, mesti bok maki-maki. Katanya jam 10 kok ndak datang gini-gini. Nah. Tapi kalau yang terlambat itu wong sing utangi gue gue iso ngamuk orang sing utangi gue Atau sing terlambat itu komandannya atasan kamu. Atau kiainya artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain nah, maksiat juga gitu cara pikirannya Abdul Hasan Asad ini, ketika gue roh misalnya cowok maco naik apa lah, ninja atau apa mesti gue darah ini, wah, lain, nanti ada nih, wah suuk tapi gak dikada nih ini gue nih jenengan <laughs> mesti langsung, ya Allah jenengan sepuntun ya. jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain tuh karena kebetulan tuh tidak keluarga kita. coba kalau itu keluarga pasti mikir ulang gue gede ngurah sholat mesti sebabnya dua satu ndak sholat, dua kebetulan itu ndak anak kamu kalau itu anak kamu kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah bukan maksudmu tapi no. kalau orang lain gue pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena ndak sholatnya apa karena plus dia tidak anak kamu Dan itu pikirannya Abu Hassan gue ngamuk itu gelas pecah itu perkara ini pecahnya gelas apa plus yang kecahnya nah itu pecundang kita, itu cara pikirkan kita ini pecundang pecundang itu enggak fair kenapa? butuh fair nah itu terus beliau e, diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut e, di alam malakut kemudian ini ada di kitab hikam, Juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca ini cerita terakhir nih, bantu kumpul. sampai tak ngaji suwi-suwi, harus difaham atau sedih luk <terusan> Nak sedih kan dia alasan, karena apa rafaham? salah gus, suka mengulangi sedih luk nah, nak suwi sampai rafaham malah ribet kan? diulang suwi goblok gobrol berarti perhatikan gitu nah ini untuk menjaga harkat dan martabat, ini ngaji nih sedih mawon dan takohi malekat karena apapun rafaham salai gusbak ngajinnya sedih jadi itu apa alibi lah pembelaan Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut karena beliau seorang Nabi melihat orang maksiat ditanya sama Allah ya Allah itu orang-orang maksiat itu makan dari rizkimu menempat bumimu menempati bumimu dan semua fasilitas engkau bikin lalu menurut kamu gimana Ibrahim ya bunuh saja matikan saja sama Allah dituruti melihat lagi ada maksiat yang berbeda selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lah kira keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Baru disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya. "Ini anak saya ya Allah. Ini samratu Fu adi, ini buah hati saya. Kenapa engkau nyuruh menyembelih?" Saya ngetikannya Pangeran, apa kamu udah ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh coro jowo ini, coro jepo ini, piraror rasani dedi aku, aku itu Pangeran siang gawe aku, enak wek usul usul kon mata ini, saya ini gentenan, saya ini anak sebelah, rumang sama udah jadi Pangeran gak sayang, Allah, kita dedekon Nabi ku kon dak orang mata ini. Rabu belum nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebetulnya saat kita benci maksiat, itu sebetulnya di hati kita, itu tidak hanya maksiat, kita ada daftarnya. Plus itu ada orang yang terkait dengan kita. Juga misalnya mau ngangkel, penyanyi penyanyi Sembiyun mau ngangkel. Suatu saat penyanyi gue WA gue, masa gue belum jadi baju, gue hilang mangkal Jadi pecundang, kita ini sebetulnya pecundang. Nah. Sokor-sokor memang makom kamu sudah tinggi, memang bener-bener benci karena maksiat. Paribasannya, wayu gelembok rabi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin. Soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu, tidak <tik> <tik> yakin. Dan saya kalau yakin begitu, berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu, karena itu enggak enggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian kitab hikam, karena ini acara ngaji hikam eh, Kula Waos. Eh, sedikit mawon kalau ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelak Ismail tengah halaman 4 juz <successes> <curse> jadi Ibrahim anak kamu sem sembelih kata Ibrahim ini gak mungkin Gusti, ini buah hati saya kenapa engkau minta ini tak sembelih? apa kamu ndak ingat pernah ngusulkan saya menghabisi sekian hamba saya kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba kue nakwe mikir jadi makanya kalau suwun kita ini hidup harus insaf. nak kira dia duit, ibu ya mangkel tenan, lorot tenan terus bujomu bukan sabar pas kue range ke duit, itu ya raffer terus ben-ben ngamuk satu kelihatan cerdas, memang kondisi enggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah, maksud diapresiasi pinter mas kaya saya sudah di wong wah ya ribet wah <laughs> oh, ya ribet kan, was just mas amen. saya kira di tuh saya sudah di wong zuhut wong waro, I. tapi sudah ya, mati bareng saya kaya <laughs> jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andakan boleh dibasahkan. harus dipikir jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan Tapi tidak konflik loh. Perbedaan dengan konflik itu beda Saya ulang lagi Bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan Karena justru itu bagus Saya itu berkali-kali bilang Andai kan tidak ada pikiran kedua Ini dunia ini sudah rusak Harus ada pikiran kedua Misalnya, wong kok terlalu abe-abe kuncup, cik bujuni sambet, wong ngamen ngopi, bukan Chani Rato ngopi, bujuni. Tapi kalau ngopi, bujuni terus, mesti kancane Chani sing sambet. Wah, cok rapi lali kuncup, ribet, menusul itu ribet. Atau sekolah, duki merik ini hormat Gus Maksum, mungkin tok ganjaran Tapi untuk dosa sidik-sidik ninggal pondok. Jadi ya sudah, ya mau ndak mau, karena memang hidup itu ndak banyak, ndak banyak pilihan. Ada orang sering ibadah di masjid sholat itu ya bagus, tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Mau mau uang soleh kafe di masjid itu donya sing mati, karena tidak ada tim sar paling murah. Bahwa iya kan, wong kecelakaan itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sih tukang dalam-dalam. Artinya sih di masjid itu mesti radui ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di masjid yang di jalan tuh orang-orang sholah itu Wah dunia sebaldatum taibatu warabun Ya betul, Nabi pernah ditanya sahabat Ya Rasulullah kita ini senang ngegang di jalan Ya kata Nabi, ya sudah nggak apa-apa Asal aktutorek haqqaha Ya kamu memberi haknya jalan Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar Maksudnya nahi mungkar gini, misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas itu yang nyobet ya wedi, mergo mesti ditabukkan orang lain kalau yang di perapatan orang soleh kabe sing bedong itu ya izin mergoh sering perapatan orang soleh kabe nah, masalah kira soleh kabe kemarin ribet kan gak soleh kabe jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan itu soleh semua karena perempuan lewat gak diganggu ada copet gak berani semuanya aman maka di Islam itu menyebut kebaikan itu Jumlahnya boboinya sih, ndak bisa kamu wah hebat hebat wong sing ngeleng masjid terus ndak bisa seperti. itu. Anda kan semua orang di masjid. Nah, ono kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nah, ono wong gule alamat matu tak kok sok uang kafe nih Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan walataq autu bikul disorotin tua itu nabata subdunaan. Sabilillah yang nggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam. Hal-hal yang baik Tapi kalau duduk di jalan justru Membantu hal-hal yang baik Maka ini disyariatkan oleh is. Is. Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil nantikan kitab hikam Bayangkan yang maksiat itu anak kamu Istri kamu, pilihan kamu itu Memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah Tapi ketika orang lain kamu minta Supaya Dilaknati Allah, ini tidak fair kita diajari guru-guru, kalau minta ampun, Irfi, wali-wali saja, wali, -wali, daya, wali jami muslimina, wal muslimat, masih dikata wali jamil muslimina, wal muslimat, wal muminina, wal mumin. Itu filosofi yang luar biasa kata jami semuanya ya, uang engkau maafkan. Bukan keluarga saya toh, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini, engkau maafkan. Begitu juga di mukot di makot bahulawson harus diteradisikan wala alihi wasofii ajma'in. Kata ajma'in ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang tekuni ilmu, ajma ini kata kunci. Fa inna ahlus syiah akramu sahabiyyan wa ahanu sahabiyyan Tradisi mazhab Syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli Sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi Ajma'in jadi hil kalimah kalimatun farikoh ini kalimat pembid, pembid. Jadi ajma'in bukan kalimat rutin terus ono jumat, ono kasihat ini Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa Madhab Alisuna ditandai dengan waala alihi wa shohbih ajma'i. Aneh dah web wa nukrimu ahlal al wa nukrimu jamia ashab ah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Luanukrimu jami'ah ashabi rasulillah sallallahu alaihi salam. Ciri utama madhab ahli sunnah apa? Menghormati keluarganya nabi Dan menghormati seluruh Ada kalimat apa? Seluruh suhab Jadi kata asma itu kalimatun farikah Atau kalimatun fasl, Kalimat yang membedakan mana madhab Syiah Dan madhab ahli sunnah apa? Itu kalau jenengan ngaji Tenggus maksum Tenggih haji maksum Di antara madhabnya Tenggih Nabi Ibrahim yang diceritakan Abdul Hasan apa? asyadili kebencian kepada maksiat kita semua pasti benci maksiat. Tapi enggak fair kan yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan. Ujung-ujungnya apa? Ada unsur hadzun nafsi. Kalau yang ter terkait dengan jenengan mbok di no Sepuro, nah yang enggak ada terkait mbok pasutno. Ini kan enggak fair, padahal sama-sama. Sama-sama apa? Maksiat. Terus kalau suun polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati bukan meminta sama yang mati Dawisayat Muhammad jadi orang percaya orang tidak berada orang tidak berada orang ngeri kan orang yang berada orang yang berada orang yang berada orang kuburan padahal mayitnya keluh ngeluhi perkara mau, kadang tidak sengkia ini rapati sama ngaji, sampai ingkana wali udara ini oh. ya Allah jika mayit ini, andekan mayit ini baik, maka, dan andekan tidak lu cari kue jadi mayit buka orang jelas ya umum mayit, makanya ini cobalah kalau kalau sholat jenazah tidak apa-apa doa itu, karena sanatnya seperti itu kalau untuk anu guru ya diatur-atur yang baik lah langsung mawon ya ghafiratun gini-gini samohon beliau amal baiknya jangan terima amal buruknya jangan ampuni karena guru juga manusia tidak nabi boten terus apa pakai apa pakai apa ingkang nah. <Susuk>